Ini yang punya rumah <San> <Susukur> <Susukur> oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mau bersih-bersih apa gitu? Jogan. Huh? musola Ngusulat. <laughs> Solane. <nih. laughs> ya. Mbah Sa'a alias langgar, usulane Mbah Badrul. Nih. jangan difit doang nongrong doang Iya. Otaknya wis pusing. Iya. Ayo. Kira sih. Mbah terus. Masuk ya, Masuk ya, ya, ya. Yang bersih, yang bersih. Ini, eh, <tuk> bersih. Ini bosnya. Disapani sih, disapani Ayuh, ayuh, ayuh, ayuh. Hey. Ini Bang Jun. Okay. Okay. <laughs> <lupa> stres, kan. <laughs> hmm? Ya, ini laki di nganunya. Anunya? Ya. Okay. Supaya enggak ngejibok. Iya. Yeah. <laughs> ini dia cipok. ini Ya, <laughs> ya. <laughs> <laughs> Tariknya, bersih. bersih bersih tempat ibadah, oke, okay. hmm. nongkrong, vv, jalan dua engkolok, ngambil sapi, oh. ah. <laughs> kopi enak, es es soda, eh. soda kopi blang siapa? ngawek ngawek wow hehehe hehehe ini hehehe hehehe ini hehehe hehehe hehehe hehehe guys Wah, che Repol, la cosa che è stata una cosa kita. è stata una kayak che è stata una cosa che è stata warahmatullahi wabarakatuh. che è stata una cosa che è berapa sepuluh? ini persiapan buat ini dipasang Oke siap ini bos. Ya, korban <tik> <tik> Di, di korban. saya ayok korban enggak Wow. <tik> <tik> Oke, okay, Keesha, ya. jangan lupa di like, subscribe, dan di share teman-teman anda semua. Oke? Okay? Oke. Nah, salam terus buat bukrem aja. <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Ya, ya. Terima kasih. Nah, habis itu matang. <tid> Enak sekali. Oh iya. Dia nah, senangi, Guys. Hmm. So, so, matangnya, kosong, matangnya mie. Ini ada terium. Iya. Yang... Tiulus <tid> yeah. ya? Iya, <susuk> Guys. Guys. Wassalamualaikum kata pendek, pendek, pendek, pendek, pendek, pendek, Enak bos, iya. Susah banget gue bareng. Ini yang punya rumah. malam Apa, -apa? Ya, cukup semeniwai. Sekian, terima kasih.